and me Hey what's up, bro bersama nya lo Mabu, jadi kali ini Saya bakal mau bagiin best gunsmith dari Switch Blade ya, ya atau gunsmith attachment terbaik dari switchblade ini men ya Nah jadi kali aja bakal bagiin 2 gunsmith atau attachment yang berbeda ya Satunya ini racikan Oca yang menurut Oca pas di tangan Oca Dan satunya lagi nih dari temen temen Ocha yang mostly dipake banyak pro player ya mabur ya kalau Oca nih sekarang nih ya bisa dibilang attachmentnya ada lasernya lah Nah yang temen Ocha nih kebanyakan pada gak pakai laser mabur ya Jadi udahlah oke langsung aja kita main dulu mabur ya Dan Ocha bakal bagiin setelah kalian nontonin gameplay dari Ocha ya ada di ujung video jangan sampai di skip oke okay, ma bro. yo let's go. Anak ini sama. Uh, waduh ada yang mau ngomong ma Bro. <laughs> oke okay, ma bro, jadi ya Nih, game just... ini game pertama ini Ocha bakal pagi dan dari Ocha mana? Kamu rasa Ocha enaknya Ocha pakai ini ya? Karena pokoknya pas banget ya soal ada movement speed speednya ya. Movement speed sama optic scope-nya itu udah cocok banget aja. Ne? Apalagi uca kan pakai lightweight begini buat nabrak-nabrak keras-keras -nabrak, itu udah pas sekali sih dengan tesmen ini. Pola ntar kalian tungguin aja tuh, ya. N Nonton sampai videonya habis oke? Okay? Nah, silahkan Silakan dipakai, silakan dipakai. Kita share minute ini apa langsung ya, cocok semua si ya. Halo, kamu Ini ya, ada lagi nih ini. Ada lagi? Yo, eh, mantap sekali ya. Oke, okay. jadi ada sniper Halo. Dapat dua. Yah. Ini banget, Cakin, Ya Oke, okay. okay, lagi. Dapat lagi. Nice. oke okay, langsung aja, aja. Nice, sir. loh ada orang tiba-tiba. tiba, -tiba. Yeah. Oh, dia yeah, bayarnya oke okay loh ya kalau touchy udah cocok banget ya kalian mau pakai mitik atau yang biasa, menurutnya aja semua. pokoknya maafin kalian pakai mitik atau yang biasa itu jatuh semua. malah kebanyakan banyak juga ya, bukan kebanyakan yang pakai skin biasa, pada punya nitik. terus kali, cekluarkan hey. saja dulu peredatan misilnya. lu el keras spawn mana musuhnya Guys Udah S ks mah bro mati orang Dan mati lagi Emang sih ya Contarnya tuh switch juga Sampai mx sekarang sakit juga loh Sebenernya beberapa kali ketemu player pakai mx tuh sakit banget Nah mati lagi bro di atas bro ini dia ada deh kok hilang malam bro Our nice. wow, aduh mati ojek malam bro banget sih gameplay-nya. Kali ini mah, Bro. Ini game kedua tapi metek sama. Dasar JDM ini gak JDM sih maksudnya player player nya tuh. Kalau disuruh milih tuh shoot Cosmo lo ya, Bro. Nah, kalau kali ini nih attachment Spectre ini temen oceh banyaknya mati, Bro. Tapi ini tuh oke gak Buat namprak-namprak banget. Jadi sambil mainnya sambil jalan. Dan nolester ya. di jemaah bruce sniper suka itu ya. Setar kalian, setara kalian ya, kalian pilih. Menurut kalian enak apa? Oke. Okay. Semuanya kalau buat santri gini ya, jalan-jalan santri -jalan gini enak sih ini. Dan seumpatnya Sultan saja. Loadoutnya. Wow, mati aja. Target men. Orang-orang masih banyak ngapain kesel bersama deh. dapat, dapat lagi. nunggu ya, ya pagi ini mau. oh ini tuh tanpa laser jadi kalian mau hardscope hardscope gini tuh enak ya, Kita kelihatan musuh jadi nggak usah panik. oke, okay. nice. laser. asponnya barengan, tapi cowok ada, polisi itu barengan terus. Tuan. double udah enak, enak banget ini, enak banget ini, lari-larian, well jak gun pak Monster shot emang Ya, benar nih hmm, Ya. Coba ya. Pak masih pakai server pak, ya. Switch black lebih enak, bos. <tipasuk> gimana musuhnya enaknya tuh pas lagi strafing tuh jalannya mulus <tose> Uh, ulti pak kalau shock rc apa-apa eh, set up set up tuh harus toh, set ya yeah. nice right, lagi uh. paham aja banget, bro. enemy shock RC is coming It's a All right, winning lagi ulti buat nerita nya cukup banget nih kalau udah di arp bons itu pokoknya ini buat nanspot enak loh bro wuhh ah. shot seter memang bro. Nice. Good job. Uh, mantap deh. yuk langsung aja coba kalau notate memang bro ya. Nah, ini pegang speed yang aja Pak ya pertama tadi. Ya, tentu aja kalian anaknya pakai yang mana. Tapi kalau aja masih pakai ini. Ya, masih belum ganti ya. Nemo, Norik, Supresor, Rema, PS, Barrel, YKM, Nestor, Wajila, serta Fikel, Extended Magazine. Ah, ya, dan loncat pakai lightweight terus gungho. Sekarang loncat kayaknya apa-apa pakai gungho nih. Biasanya tuh dulu pakai tampil sebelum Quick Fix di Nerf, juga aja pakai Quick Fix. Terus kita optimasi. Baru sekarang ee, di memperdalami karena Lebih cocok untuk para raser lah Tapi kalau untuk play support juga sebenarnya cocok-cocok aja sih Dan ini Speed yang, yang, yang saya menurut saya pakai okay. Oke, entaranya mono special, extreme light barrel, OC skeleton stock, dan... Ya, yeah, ini yeah, stand magazine, terus granulit graphic Bedanya kalau cerita tadi pakai watch laser, nggak pakai granul Dan stocknya tuh saya pakai light stock banget ya membantikan ada Movement Speed tapi ada school car jadi jelek sih ya tapi lumayan lah ya? dibanding kalau misalnya pakai skeleton stock itu ya yang orang tuh banyak banget ngambil dari nya juga jadi jelek ya sedangkan ojek perlu semacam itu jadi nggak apa-apa lah ya ada Timenya nya agak kurang cepet cuma ngandelin dari ojek Leicester tapi kalau punya dan yang pastinya mah bro pakai school sih cocok sering sekuler tapi ojek masih ini tetap pakai lightweight karena ojek suka banget lari-larian waktu bermainnya dibanding jalan kaki yaudah, kayak gitu aja dari kali ini mau berterima kasih banget udah menonton jangan lupa share video dengan teman kalian jangan lupa subscribe serta tekan loncengnya mau berdua dan yapsi mau udah semuanya yaudah dadah semuanya see you next